Pak Jan lah senengan, umur. kalau seneng kan Pak Jan Apalagi kan datang kalah umurnya Hei, Pajar. Pajar, gitu. Pajar, nyanyi, eh tambang panjang gitu. Pak kanjar nyanyi kan. Lah oh, nyanyi dong. oh Mbak. Ade ya. terus kan. Ini bekas sekolahan. Bekas ya. sekolahan dulu. Iya, dulu sekolahan. Oh iya, oh, sekarang di Bader untuk pati. untuk pandi untuk. Ada berapa? Ada 43. 43. Iya. Ya. Iya. Dari sekitar Solo saja, atau? Uh, ada yang luar kota? Oh, yeah. oke. Okay. Yeah. Mereka tinggal di sini? Iya, tinggal di sini. Lihat, silahkan. Oh, <laughs> oh <mukle> yangnya ngumpul di sana. <laughs> <Ayangnya> ngumpul di sana. <mukle> di... ya. Iya. Kita mau lihat oh, kan juga. Oke, iya, iya. Okay, iya. Oh. Sehat, Pak? Sehat. Oke, mender, dard po, sayur, sayur apa po? Petis po buatan? Tidak. sambel buatan. Oh buatan? Um, aku sambelin, nah. Betul. Biar saya siap biar. Ya oh, ya Selamat ja, -ja, -ja Oh, ya ya -ja oh, ya ya Ya ya ya ya ya ya ya.. Ya ya ya ya lu ini jernoh apa temeriki? kok sehat-sehat ya. Iya. sehat Sehat. apa? Ayo. Sekolah pelajaran apa? apa yang Ya, sarapan lagu tapi dibaca dulu berkenaan dengan oh wheel <laughs> I Wah, oh, kita pak. Tengah tengah. Tengah. Tengah tengah. Tengah. Ya, setengah Setengah dari tangan <laughs> <laughs> Ngerti ya kita turun ya. Wais, <laughs> ya, ya. ya. <laughs> ya. <Bahasa> <laughs> ngerti ya. Mungkin <laughs> <Bahasa> ngerti, <Indonesia. laughs> <laughs> <Bahasa Indonesia. laughs> Ngerti ya. coba <laughs> ngerti apa bahasa Indonesia-nya apa? Ngerti ya. yang <laughs> tahu Mengerti buat apa lagu? Ngerti ya kok <laughs> mengerti <laughs> Ya mengertilah dia ya sudah. Lah. Coba mengertilah kalau jam setengah <t músik> ah, oh, oh, ya. ya, sembilan oh, ya. tadi saya masih tidur. Oh iya. Tadi Atas apa? kan ya? Iya. Apa kegiatannya kalau jalan-jalan. Oh jalan jalan <tare Lebanese> secara jadi apa ada perayaan Tuhan pada waktu dulu itu saya yeah. diulang ya perayaan caranya di mana? di sini tapi kita Oke, kita istirahat dulu. Pak Ganjar derminta Ganjar. Siap Iya ganja. Eh ya, terima kasih. Nah, Bu selamat, Lalu, selamat. Lalu, datang. Iya, selamat ya, Oh, iya, iya. Ganjar saja. Tenang, nip. Oke. Oke, oke, oke. Enggak terus ini. <coughs> oke. Ya, sehat-sehat oh, okay. ya, Bu. Yeah, <coughs> iya. Selatan. masih oh, muda. Ada yang Ada 89. Ada ada, 18, ada, ya, ada. ada. yang nyampe gitu panjang-panjang umur oh iya panjang umur lah kalau seneng kan panjang umur apalagi memanjang datang, wala umurnya eh setambah panjar gitu <tuk> kalau gak ulang tahun terus biar panjang umurnya panjang umur terus iya bang ya, ya, ya. ya, saya doakan sehat semuanya <tuk> selamat menjalankan perayaan makan dan sehat. Terus. Iya. Terima kasih, Pak. Yeah. Saya Nyonya Made. Wow. Ayu di paking nge ini siapa ini siapa itu apa? itu apa? Surakarta. Sudah berapa lama PKL di sini? Satu minggu. Satu minggu. Rencananya berapa lama? Dua tahun atau tiga tahun? Oh, jadi kerja lapangannya apa yang ada di sini? Merawat. Ayam, ayam, mer merawat itu apa saja? satu kayak Membantu mandi. Membantu mandi. Membantu makan. <tik> mobilitas mobilitas <tik> gimana? Oke, okay. selama pengalaman satu minggu merawat kakek nenek yang di sini, apa yang paling menarik? L Apakah ada kakek nenek yang nentutan? Tertawa loh. Hah? cement ya pak yeah. o, kalau dari saya kan e, kakek sama nenek saya sudah meninggal mm -hmm. nah di sini tuh saya e, merasa kayak berbicara sama kakek nenek sendiri gitu loh pak. seperti merawat kakek nenek sendiri Yoha. itu persamaan. Terakhir apa namanya pengalaman yang luar biasa itu ya yeah. bisa seperti merawat Kakek nenek sendiri. Ada nggak permintaan-permintaan hmm. dari kakek nenek ini yang kadang-kadang ya -kadang lucu menarik gitu? Sih, Pernah nggak di order sama? <laughs> Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Biasanya jadwal kakek nenek itu apa loh? Paling ya mengambilkan minum gitu aja. Oh, eh, gitu juga kayak. Ini menurut Nggak, gitu gitu sih, Pak. Tapi lebih tolong. kita perhatikan, Oh, itu juga ya, bes Terima kasih. Apa ini kepingin, kepingin Pak Ganjarnya yang mana ini? Oh, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, ini, Siapa namanya? Namanya siapa? Namanya Dura Dura. Emon. sehat ya? ya? Oke, Bapak Ibu, terima kasih sekali ya. Lagi saya doakan sehat semuanya. Sekarang saya mau beda ke sana. Mau jumatan, uh, jumatan? dari semua, yang paling betul oke okay. oh, terima kasih sehat semuanya, semangat terus adik-adik melayani mudah dan dapat pengalaman yang baik saya pamit dulu mau ke masjid, oke, wik, doma di noma bendok, sehat oke okay. oke, itu jatahan, saya ketengin saya ketengin menyumbangkan satu lagu, oke, oke Terima kasih atas Pak Gandas sekalian dengan semua dan bersyukur Di partit ini terima kasih Masih pada pohon sudah telat Tapi saya ingin mengubahkan Suatu lagi Satu, dua, tiga Bila kulit saya Dan tadi saya mendengar pitch control bagus sekali. Oke. Eh <guluh> <guluh> <guluh> sehat-sehat ya. Gimana sih Pak Ganjar? Insyaallah kami kunjungannya membuat kita bahagia. Kita mendukung dengan batik gimmick-nya. Batoknya ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Adik ya. Terima kasih banyak ini sehat-sehat semuanya, G. Ya ya ya ya. ya. Ya makasih makasih makasih makasih, makasih ya. Weh, sehat semuanya, maturnuwun maturnuwun. Nah, ya. Oke, okay. Pak Presiden lagi di Solo dan kita masih apa namanya standby di sini setelah menyambut Presiden dan pas ada Jumat Agung sekaligus nanti saya mau jalan ngecek persiapan jalan-jalan uh, menyambut Lebaran dan ada. Kakek nenek kita yang di sini ya butuh perhatian. Ternyata ditegok senang sudah nunggu saya sejak pagi. Ternyata luar biasa. Kita berbagi kebahagiaan dengan mereka di suasana paskah di Jumat Agung tentu uh, selamat merayakan paskah ya. Dan kakek nenek tadi kelihatan wajahnya berbinar berbahagia. Pak saya mau pulang. Pak jangan pulang dulu saya mau nyanyi satu lagu. Wow kita bisa bersama mereka menyenangkan menggembirakan dan mereka merasa terhibur dan itu bagian dari spirit kemanusiaan yang mesti kita bangun. Yeah. Yeah. Yeah.